Halo Sobat Dobi, ayo kita belajar lagi intro lagu milik penyanyi cantik Nan Ayu satu ini. Oke, chord yang saya pakai adalah D minor, E minor, Kemudian F mayor, oke, kita lakukan secara perlahan ya, sekali lagi. Jadi tipsnya adalah, agar mempermudah kita menghafal nada pada chordnya ini ketika kita bermain seperti itu. Kita coba dengan bersenandung. Ya. PAM la la la la la la. Kita coba dengan cara seperti itu ya. Kita percepat sedikit. Terima kasih sudah menonton. Semoga hari Anda menyenangkan.